Okay. <laughs>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 Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik kabar bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini diawali dengan vitamin bahagia dari Pai para sahabat yang mengunggah video bareng Abang L. Ini kebahagiaan yang luar biasa yang didapat oleh kita semuanya. Bibi L diajarin doa sebelum makan persahabat ya doa mau makan diajarin kepada baby L ya. masya Allah makin pintar makin soleh mudah-mudahan persahabat selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan mudah-mudahan abang L menjadi penghafal Quran seperti yang diinginkan oleh Papa Bi dan Bu Lesti amin doa baik pastinya selalu kita berikan untuk keluarga besar Leslar Kemudian juga persahabatnya selain VN yang menyuguhkan vitamin, kita lihat juga persahabat di postingannya Kak Jamilatus Sadia yang mengunggah potret bersama Lesti dan BB L. Ini juga vitamin yang sangat bahagia buat warga KonoHa. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Kak Jamilatus Sadia. Di situ mengatakan. Post Natal Pilates Bersama Dede Lesti Kejora Alhamdulillah bisa ketemu lagi Kemarin setelah melahirkan Tapi ya bikin salah fokus Lihat perkembangan baby L yang gemes banget Udah ada beberapa kosakata, Motorik kasar dan motorik halus Sesuai perkembangan Termasuk aspek sosial Kemandiriannya Good job Dede Semangat dan sehat terus ya Amin, Masya Allah Ini langsung dokter Jamilah yang menyampaikan Bahwa perkembangan BBL ini Masya Allah banget persahabat Perkembangannya luar biasa Makin hari memang terlihat BBL makin pinter, Makin aktif, makin gemes Bikin semua orang terkhusus Anti uncle online Ya pun persahabatnya selalu merindukan Kehadiran BBL Sehat terus untuk BBL Dan papa bundanya Mudah-mudahan persahabatnya selalu bahagia Doa terbaik dari warga Konoha pastinya selalu diberikan untuk Lesnar family Di versi ini pun begitu banyak persahabat tanggapan, komentar yang diberikan Di antara persahabat dari akun Instagram Al-Fatih Gemes mengatakan Masya Allah dan Amin Wow, begitu banyak yang mengaminkan doa dari dokter Jamilah Masya Allah Kemudian juga persahabat berikutnya Kita simaknya ada tentunya Lirik lagu yang diciptakan oleh Bunda Lesti Kejora Ini lagu langsung diciptakan oleh Bunda Lesti Bayanganmu selalu menghantui di dalam tidurku Ini lirik yang luar biasa juga persahabat, ya. Masya Allah mudah-mudahan Tentunya bisa dilanjutkan dan bisa dirilis ya Di channel Youtube Naslar Entertainment Pastinya kita juga selalu menantikan selu, Selalu menunggu karya terbaik Dan pastinya karya terbaru dari Lesti Kejora. Komentar pun diberikan di diantara dari Kun Al-Khalifi Bilfaki Masya Allah, padahal dari dulu nunggu banget lagu ini keluar Semuanya menunggu Lagu Bunda Lesti tentunya dirilis Persahabat ya Bismillah saja Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari idola kita Kemudian juga selanjutnya kita simak di postingan Leslie Lovers Bandung ada informasi untuk tentunya Lesti Lovers bakal ada acara buka bersama Leslie Lovers Bandung yang akan diadakan hari Minggu tanggal 16 April 2023 lokasinya di Neo Mords Homestay Jalan Kebon Jati Komplek Luxor Permai Kavling 35. Waktunya mulai pukul 17.00 sampai dengan selesai Catatan, pakai baju muslim doa sahabat ya Pakai baju muslim untuk semuanya yang ingin mengikuti acara buka bersama Lessie Lovers Bandung Mudah-mudahan acaranya lancar dan makin kompak, makin solid Dan semoga juga untuk silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik kita masih menunggu kabar terbaru hingga judukan vitamin bahagia lainnya di malam ini, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslie dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? setelah Silahkan komentar. Bang Win ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.